Baiklah para sahabat leslie dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia sebelumnya para sahabat. ya alhamdulillah lesti dan rizky bilar hari ini sedang bersama membuat kita semakin nyaman dan bahagia melihatnya para sahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kita ini selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin. Selanjutnya para sahabat ada momen spesial banget ya Tentunya dari unggahan airin Tanu Meripos unggahan para sahabat ya Rizky Bila dan Liseke Ciora sedang bersama di rumah Abang Bila. Kita salpok banget sama cincin di jari manisnya Lesti di di Luar biasa mewahnya para sahabat ya Membuat kita semakin bangga aja melihatnya Luar biasa mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan postingan tersebut telah dipost kembali oleh akun Instagram Senara Putih dan Skor Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan ya. Gemes banget sih Lihat beginian aja Tentunya kita gemes banget Dan bahagia melihatnya prasabat, ya Apalagi tentunya Kita melihat kekiutan Dan keromantisan Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Kiani dari akun Algin underscore Sahabat Lesnar mengatakan jarinya lentik banget. Selanjutnya ada komentar lain dari akun Sari underscore Alufi mengatakan dalam kolom komentar tangan dere bagus jarinya lentik tuh persahabatnya memang luar biasa. Tangan Lesi Juro Mungil dan sangat lentik banget persahabatnya membuat kita semakin bangga dan bahagia ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan yang dimana tentunya unggahan spesial dari Teh Lisna para sahabat, ya Teh Lisna mengunggah sebuah postingan foto Naruto nih para sahabat ya jadi pastikan dedeklah sih ke rumah Rizky Bila bersama Teh Lisna nih bakal ada kejutan apa yang akan diberikan oleh idola kita ini para sahabat ya mudah-mudahan saja ada kabar baik dan ada kejutan spesial bahagia untuk kita semua para fans dan berikutnya para sahabat terbaru dari Om Izhar. dia ya. ke pribadinya baru saja mengunggah sebuah postingan foto bersama si cantik Dede LST. Ini vitamin baru yang kita dapatkan sore hari ini para sahabat, ya Dan kita selapok ke belakang tuh, yang memakai baju putih itu adalah Abang Rizky Pilar oh, Luar biasa para sahabat, ya kedekatan Dede LST bersama keluarga Rizky Pilar memang patut diajungi jempol, semakin akrab dan semakin dekat persahabat ya. Mudah-mudahan keluarga Lestari juga selalu diberikan kebahagiaan. Kita lihat juga ke slide selanjutnya, sahabat ya. Luar biasa. Ini adalah momen momen spesial dari Alesti bersama keluarga Abang Bilarni terutama Om Izhar, sahabat ya. Dalam postingan tersebut juga misal sebuah kalimat caption di situ tertuliskan quality time bersama orang-orang tersayang tuh persahabat ya Leslie Kegejora juga sudah dipastikan adalah orang kesayangan dari keluarga besar Rizky Billar postingan tersebut juga menuai banyak sekali pujian dan dibanjiri komentar dari para fans yakni dari akun Instagram. Iyan S Korbilar mengatakan cute banget sih papa sama anak-anaknya dan selanjutnya komentar lain dari akun Hardiani 715 mengatakan sehat selalu Om tuh persahabat ya doa terbaik respon positif dari fans selalu mendoakan keluarga Les Lar ya tentunya kita juga harus selalu kompak dan selalu solid persahabat ya mendukung mensupport serta mendoakan buat Lesi maupun Rizky Billar. Mudah-mudahan rangkaian acara resepsi pernikahan mereka dilancarkan Dan tentunya bakal ada kejutan yang dikasih para sahabat ya Dari idola kita ini untuk kita semua Tetap pantengin channel ini para sahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesi dan Bilar Mungkin ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagi mengucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh